Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama Ada unggah spesial banget Dari Papa Daniel yang mengunggah Sebuah postingan Foto karangan bunga Para sahabat, ya ini ucapan selamat Untuk anniversary Leslar. Wah, luar biasa persahabat ya. Tentunya dukungan, doa, hingga support diberikan dari fans Leslar lovers yang selalu setia mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dalam sebuah postingan tersebut ada kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Daniel. Di situ dikatakan, "Makasih kiriman bunganya tuh, Persahabat ya." Ucapan terima kasih dari sang ayah untuk karangan bunga yang dikirimkan dari fans Leslar Ucapan selamat langsung persahabat ya Anniversary untuk Leslar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar Hingga respon yang sangat positif dari para fans yakni dari akun Instagram Leslar Lovers underscore Padang Mengatakan Masya Allah dan Barakallah Berikutnya komentar diberikan dari akun Siti Aisyah Elis mengatakan Terharu kita mengikuti perjalanan mereka sudah satu tahun luar biasa. Alhamdulillah, para sahabat ya, tentunya satu tahun kita setia, tentunya untuk mendukung, mendoakan hingga mensupport Lesti dan bila, mudah-mudahan kita selalu kompak dan selalu solid, selalu mendukung, lesti, dan Rizki bila. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sinar hubungan spesial banget persahabat ya dari abang Rizky Pilar yang mana menginfokan kepada kita semua bersama Haris Prisa malam ini nonton JWB di Antv persahabat ya tentunya tayang setiap hari kita dukung terus untuk karya-karya dari idola kita persahabat ya luar biasa dalam postingan ini kita mendapatkan kebahagiaan vitamin bahagia dari Rizky Pilar. Postingan tersebut juga tadi di post kembali oleh akun Leslar Lovatik. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Jangan lupa ya, guys, nonton JWB babak kedua setiap hari jam 21.30 hanya di ANTV Official. Wah, lagi pada malam, telepon bukan apa-apa nih pun, agak ngeri-ngeri sedap ya pun. Waduh, <laughs> Kleponnya meresahkan, katanya yang luar biasa." dan dari fans juga tentunya selalu membuat kita bahagia para sahabat ya, tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Rizky bilang ke kabar berikutnya kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia langsung dari ATV, kita lihat di akun Instagram pribadinya Antevi menginfokan persahabatnya bahwa cinta abadi Leslar akan hadir segera di Antv. Ini kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan malam hari ini Ada kalimat caption yang dituliskan Yes, akhirnya kabar yang dinanti nanti datang juga nih Antv Lovers dan Leslar Lovers masih semangatkan menyambut perayaan cinta abadi Rizky Bilar Dan Lesti Kejora yang akan segera bersatu Siapkan diri kamu yuk jadi saksi kesakralan kisah cinta abadi Rizky Bila dan Les Divinciora Yang akan menjadi pernikahan terbesar dan terfenomenal Segera eksklusif hanya di ANTV Sebarkan ke Lesla Lovers yang lainnya. ya huh, Tentunya kita mendapatkan kejutan, kabar baik dan kabar bahagia langsung Persahabatnya bahwa acara cinta abadi Lesla akan segera hadir untuk kita semua persahabatnya Di ANTV jangan sampai ketinggalan Kabar-kabar selanjutnya Mengenai pernikahan Lesla Pantengin terus persahabatnya ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Untuk berikutnya kita lihat juga persahabatnya ya Ada spesial banget nih Dari Mas Kongli dan Bang Adlin Persahabat ya kita lihat mereka lagi membicarakan sesuatu hal Para sahabat ya kita lihat juga Yang dimana tentu dalam postingan ini Ada mobil warna merah Para sahabat ya Yang mana tentunya Itu adalah Perkiraan untuk hadiah anniversary Lesnar Luar biasa dari Rizky Pilar Apa mungkin Tentunya ini kado untuk Lesi kejora Mungkin tersebut diteripos kembali oleh akun Lesti Bilar underscore video Ada kalimat caption yang dituliskan Dikasih mobil ya, tapi susah bedain sih mereka-mereka ini Bercanda sama seriusnya, beda-beda tipis Tapi dari ratu wajah, Mas Gomli rada-rada serius tuh sahabat ya Baik tanggapan hingga respon dari para fans yakni nih salah satunya dari akun Instagram Riesla underscore 10 mengatakan Kayaknya kado anniversary deh buat dede cuma feeling aja sih tuh, ya. Tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik Soalnya tidak rezeki bila Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Ini tuh informasi di malam hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh